ayo semua balik lagi di vlog aku setelah sekian lama aku nggak buat video karena memang aku beristirahat untuk mempersiapkan kelahiran putri keduaku jadi baru sekarang ini deh akhirnya aku bisa bikin vlog lagi nah melanjuti video aku yang sebelumnya aku udah janji sama kalian mau share ilmu apa sih sebenarnya yang sedang aku perdalam ini ilmu tenaga dalam Kalian pasti sering denger nih, kata-kata Ucapan adalah doa Ya kan? Dan ke kalian pernah deh Pasti sering banget terjadi di dalam Kehidupan kalian, ketika kalian mengucapkan Sesuatu positif atau negatif Ternyata kejadian di kehidupan kalian Misalnya, waktu kecil kalian Pernah ngomong ih Aku ngomong ah jadi dokter Eh ternyata kalian jadi dokter Atau kalian pernah ngomong Aku pengen dia jadi guru Padahal kalian cuma ngomong aja nih iseng Eh ternyata kalian jadi guru beneran gitu. Nah, itulah kekuatan, the law of attraction, disadari atau tidak disadari, negatif atau positif, apa yang kita yakini secara kuat dan kita rasakan, itu pasti akan menarik hal yang sama, tapi sayangnya nggak banyak orang yang menyadari bahwa sebenarnya ada kekuatan yang besar di dalam diri kita yang bisa kita kelola untuk membantu kita menggapai mimpi-mimpi kita. Jadi hukum tarik-menarik ini tidak mengenal negatif atau positif, dalam keyakinan yang kuat di alam bawah sadar kita itu akan mewujudkan itu tentunya kita dalam hidup kan pasti pengen kan hal-hal positif dan yang baik-baik yang ada di dalam diri kita misalnya kesehatan yang baik, pasangan yang romantis terus keluarga yang bahagia, keuangan yang melimpah gitu terus hal-hal apapun ya yang kita inginkan pasti yang positif-positif kan cuma seringkali dalam kehidupan kita dapetnya malah yang nggak kita inginkan gitu nah karena apa manajemen perasaan nah itu dia kuncinya adalah di manajemen perasaan di sini aku mau bantu kalian kita sama-sama nih um, saling belajar untuk mengelola dan memperkuat nih energi law of attraction kita untuk menarik hal-hal positif yang kita inginkan jadi kalau misalnya kalian sekarang nonton video ini dan ketemu sama aku Sebenarnya ini adalah jawaban dari doa-doa kalian karena mungkin memang kalian sangat membutuhkan dan semesta memberikan jawabannya melalui video ini Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like videoku ya Kita bisa sama-sama saling mendukung dan belajar bareng nih bagaimana cara mengelola hukum tarik-menarik untuk kehidupan kita Caranya dengan berlatih, salah satu latihanku itu adalah yang sudah terwujud itu, jadi sebenarnya nggak latihan ya, praktek langsung gitu, kalau kalian benar-benar pengen menggapai sesuatu, punya mimpi yang besar, kalian harus patahkan dan hapus alam-alam bawah sadar kalian yang negatif-negatif, yang menghambat kalian untuk mencapai itu, misalnya kalian pengen banget masuk ke kampus yang kalian inginkan banget gitu ya, tapi di dalam alam bawah sadar kalian, kalian nggak percaya kalau kalian bisa, itu akan menghambat proses cita-cita kalian, walaupun kalian sudah kerja keras, sudah belajar sudah ini, tapi alam bawah sadar kalian tetap nggak yakin kalian bisa, dan sebaliknya misalnya kalian merasa di alam bawah sadar kalian, kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, punya keyakinan yang kuat bahwa masuk universitas itu gampang gitu, ternyata kalian malah secara mudah, gampang aja gitu masuk ke universitas, apa aja yang paling favorit di Indonesia ini gitu misalnya contohnya kayak gitu ya, nah cara melatihnya yang pertama adalah kalian tentukan, apa sih yang kalian inginkan hmm, kalian punya target tahun depan, saya ingin naik jabatan, terus gimana dong cara melatihnya, jadi kalian foto aja tuh, jabatan yang kalian inginkan misalnya saya ingin jadi polisi Kalian foto diri kalian, terus edit pakai Photoshop, foto kalian pakai baju polisi, terus kalian eh, pajang itu di kamar, dilihat, terus tiap hari mau tidur, mau kerja, atau apa kalian lihat. Tapi di sini yang bekerja itu bukan cuma penglihatan ya, tapi rasa. Jadi ketika kita melihat terus gambar yang kita inginkan itu berulang-ulang, dengan rasa yang kita kelola secara bahagia bersyukur senang gitu itu pasti bakal jadi kenyataan nih contohnya kayak aku kemarin uh, bikin uh, ngegambar ini ya ngambil gambar mobil ini terus aku tempel setiap malam aku lihat lihat sambil seneng gitu ya lihat sambil handphone mobil gue gitu seneng aja terus terus um, ngebayangin nih duduk di sofa terus ngebayangin pura-pura nyetir mobil sama ayo kita kemana nih Jalan-jalan naik mobilku gitu, kayak gitu tuh, aku, aku dulu kayak gitu tuh, kayak orang gila gitu, tapi itu beneran Jadi kenyataan karena yang ditangkap oleh alam semesta itu adalah perasaan Bukan kepercayaan dalam pikiran loh, tapi perasaan Perasaan dan energi kita gitu, ketika kita benar-benar merasakan yakin Walaupun gak ada wujudnya, itu pasti akan datang Nah cara menulisnya juga ada triknya, jadi misalnya saya ingin masuk ke Universitas Indonesia tahun 2021. Nah, tahu nggak ada kata negatif di situ. seperti positif ya. Saya ingin masuk ke Universitas Indonesia, tapi di situ ada konotasi negatif di kata ingin. Jadi ketika kamu bilang ingin, itu kan berarti kamu belum punya. Nah, kata ingin itu kamu ganti dengan saya bersyukur saya sudah masuk ke Universitas Indonesia. Jadi diganti dengan kata-kata seolah-olah kamu sudah memiliki diulangi lagi ya, saya bersyukur karena saya telah masuk ke Universitas Indonesia tahun 2021 Jadi detail, tahunnya kamu tulis secara detail, terus rasanya, nah ketika kamu menulis itu kamu rasakan Jadi kamu ulang-ulang, kamu tulis ulang-ulang dan kamu rasakan Contohnya kayak aku tulis di buku ini yang sudah, yang kemarin aku share ya saya bahagia dan bersyukur atas mobil Ignis GX yang saya punya Tulis lagi Saya bahagia dan bersyukur atas mobil Ignis GX yang saya punya Ditulis lagi Mungkin awalnya kita cuma nulis biasa aja ya Tapi lama-lama diresapi deh Saya bahagia sampai kamu tulis senyum-senyum sendiri gitu Saya bahagia dan bersyukur banget atas mobil Ignis yang saya punya Diulang-ulang Terserah kalian mau berapa kali. Sesanggupnya kamu, gitu. Kalau aku kan kemarin bikin 33 kali 3, jadi 33 kali. Selama 3 hari setiap mau tidur. Jadi aku tulis terus saya bahagia dan bersyukur atas mobil Ignis GX yang saya punya. Sambil nulis, sambil senyum-senyum sendiri abis itu. Ditutup, dirupakan. Jadi gak diingat-ingat terus, dirupakan. Dan setelah kamu menulis impianmu, menggambarkan impianmu ya sudah kamu kirim ke semesta dengan perasaan yang luar biasa, perasaan bahagia, bersyukur, yang sangat amat dalam. Kemudian kamu lepaskan, kamu percayakan kepada semesta, biar semesta yang bekerja memproses itu semua ke kamu. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu, aduh kapan ya, masuk ke UI, kapan ya. Nggak usah, gak usah, nggak usah ditunggu-tunggu. Nanti pasti datang. Kayak gitu tips and triknya sedikit. Nah, coba sekarang aku ngasih kalian tugas itu terserah sih mau kalian kerjakan atau enggak tapi kalau kalian yakin bener-bener yakin ini pasti bekerja untuk kalian jangan pernah percaya sama kata-kataku kecuali kalian sendiri yang merasakan karena aku sudah merasakan jadi aku percaya dengan kata-kataku sendiri <tuk> tapi kalau kalian jangan percaya sama kata-kata aku kecuali kalian memang mempraktekkan dan merasakan nanti bisa share juga ke aku jadi kalau memang kalian semangat punya mimpi yang besar Coba aku tantang kalian berani enggak nulis impian kalian seperti yang aku contohin tadi. Dengan rasa syukur yang amat dalam, dengan rasa keinginan yang sudah ada, kamu tulis di buku, di buku kamu sebanyak yang kamu sanggup, dengan perasaan yang benar-benar positif ya, dengan perasaan yang benar-benar kamu sudah miliki gitu Walaupun bendanya belum ada Terus kamu coba Bikin gambar Kamu tempel di bukumu boleh Atau di tempat yang kamu akan sering lihat Burang ulang Dan sesekali kamu lihat Sambil kamu senyum-senyum Kamu rasakan menghayal Dipraktekin boleh ya, Misalnya ya pengen punya mobil di sofa Kamu pura-pura nyetir Kamu pengen punya villa gitu Misalnya kamu bangun tidur kamu pura-pura aja Seolah-olah aduh buka pintu sejuk banget ya villaku ya ampun Alhamdulillah aku punya Villa di Bali dengan udara yang segar gitu itu akan membawa energi yang luar biasa loh terhadap semesta coba aja pokoknya coba aja apapun yang kamu inginkan kamu coba praktekkan nanti share lagi ke aku um, jadi aku mau share juga nih kalian nih pas kemarin aku lahiran itu tuh lancar dan cepet banget karena aku menggunakan ilmu law of attraction ini untuk mempersiapkan kelahiranku jadi kemarin kelahiranku tuh lancar banget dan cepet bahkan sakitnya itu sedikit itu saking aku apa ya percaya energi dari alam semesta ngebantu aku dan ternyata memang membantu aku dan besok aku share di next video ya oh ya jangan lupa pr-nya tulis mimpi kamu yang sangat kamu inginkan dalam jangka dekat atau jangka panjang jadi nanti bisa seru kan kalau misalnya apa yang kalian tulis hari ini ternyata kejadian di hari berikutnya dan kalian bisa share ke aku. Kita jadi bisa sama-sama ceritakan Lucu kan? Oke, okay. sampai jumpa di next vlog aku ya.